Polisi datang, polisi datang, polisi datang, polisi datang. Kembali lagi bersama Dude eh Dude apa? Aska Gaming. Aska Gaming. Kali ini Aska Gaming mau apa? Aska Gaming. Main Dude lagi. Hari ini baba, baba. oh ya teman-teman. Belajar ya, Itulah baik-baik. Hari ini deh akan ngebom pakai nuklir. Oh, ngebom markas. Markas apa deh? Markas militer. Militer, ah, pesawat, ah, melita, yang perang, pesawat tembak. Ya, kita bom pakai apa dek? Bah, deh? bah. pesawat tembak itu bisa kayak kayak mobil apa, kayak mobil apa, kayak mobil tank. Ya, kita bom Bo pakai apa teman-teman? Pakai pesawat tempur. Bah, ah, becak. Ya, ini kita pakai becak dulu ke apa? Ba, ba. Kita ke bendara ba, dulu, teman-teman. Becaknya roda 2, roda 1. Iya, 3 tuh nama rodanya. Ih, belum. Ya, becak tuh kan roda 3. Bah. Ah. bensinnya habis. Ya, becak roda 3 kan, teman-teman. Iya, kata teman-teman. Eh, Bapak tadi udah naik ini. Iya, ayo kita bentar lagi nyampe ke bendara. Sudah ini, Bah. Sampai bendara kita ambil helikopter. Wow, gak bisa belok dia, teman-teman. Terlalu Teng. kencang. Kalau mobil becahnya sedan enggak gak bisa beloknya. Mau mobil sedan? Ha? Mobil sedan bisa. Ih, becaknya enggak bisa beloknya. mobil sedan aja uh, kita bawa. Op, op, op, op, op. Ba, ya ini mau oh Ih. Banyak terangkat, teman-teman. Bapak enggak beli masuk tiketnya belum, iya biar ajarlah nanti lama kita jadinya. Oh, aku nyangkut deh. Aduh, udah sampai sini aja lah pakai becaknya. Eh, pakai Hah? bapak, Hah? nah, inilah ini apa bisa ini? Ya, tunggu lah deh. Eh, bisa pakai pesawat itu lagi. Iya, ini pakai mobil ini bisa juga. Kita kan jemput helikopter di sini deh, pakai mobil. Hah? kita jemput <laughs> tuh pengen pakai mobil iya kan helikopternya masih jauh kali inilah tadi bapak bilang bapak pesawat apa besar iya sabar dulu oh ini dekat dekatnya eh, bapak pakai ke sini dulu mobil ini sama kita mau cepat kita mau bom tempat militer itu ini bisa Hah? Ini. bisa tengok ya teman-teman. Kita cari ah, ini kapalnya teman-teman. Di kapal di kapal ini ada pesawat tempur. Lalu ke sana. Op. Ah bertempur akan kita lagi teman-teman. Bapak tadi tadi kakak apa main sepeda yang besar itu kakak tuh enggak hmm. lewat ke sini dong. Hmm. lewat ke sini. Ya. Oke okay, teman-teman. Kakak tuh enggak hati-hati ya Ayo jalan eh. helikopter kok diam? Oh. Terjalan, ya, ya, dia. Ah. Jalanan tuh mah. Iya, tadi dia mah dia. jalan-jalan-jalan-jalan. Ih, jalan. Eh, Bapak yang inilah. Itu kapal. Kan bisa kita naikin. Iya, nanti kita naikin. Kalau sudah. Iya, sekarang kita mau ngebom. Eh, nge bom pakai noklir, bom bom pakai Bah, tempur, iya, terus iya, apa? Tukan bomnya, iya, terus kita hmm. panggil polisi. Iya, nanti datang sendiri polisi itu. Hmm. datang aja, iya, okay, I, teman -teman. mobil derek itu kapal derek, kapal derek, kapal angkat barang, angkat barang, barang kontainer, kok kontainer? Itu Kontainer di isinya tuh peti kontainer. Okay. ya kontainer. oh ini dia. kita udah nyampe teman-teman. kok kok nyampe yeah. lagi? ya yeah, kita nyampe lagi di sini. turun parkir oh, parkir. Kita... parkir dulu di sini kita teman-teman. semoga kita berhasil ya. itu itu bisa jalan. apa ini. Huh? kapal ini bisa jalan. kapalnya diam aja ini kalau ini enggak diam. Iya, pesawat. Apa ini kita ya, okay. Itu cantik ini. nanti. Ini pesawat. Ini oke, okay, kita main lagi, teman-teman. Ada tubuhnya, sih, kan? wow, langsung terbang itu teman Oh, Ya, bisa. Ya. Okay. Oh, ini dia teman -teman. Teman -teman. langsung apa bunyinya? up up up up iya ada oh, lagi itu, pak? dokter tuh mana dia? oh oh oh semua jangan jatuh kita deh. jumpong maju tembak kemudian deh. anak untuk untuk deh. ada yang nggak tembak? mana? ini dia bujangan terus. wam ini dia oh. Oh, nah. lagi oh, Siap. Wow. Siap. Wow. Oh. Eh, ya. um, wow. wow. kita Mana markasnya Bentar, kita dari sini. Kita dari jauh dulu ya. Iya. Kita minta ke sana kita kencang gitu lah kalau nggak kencang kencang gitu ah liat ya ah itu wah liat wow polisi right? <men sitzen> datang <Foundation> wow berhasil kita teman-teman oke mana polisinya mana polisi mana polisinya balik balik teman teman Guys. Nice. Ya kita pergi Wah. Wow. Mana polisi? Oh, ada takut dia. Hmm. Mana kau? Mana? Wah. Mana, oh. mana lawan kita? Nas. Ini kalian. Lawan sama ask game apa kurang lagi sama, sama kawan kita oh. bebas oh. Oh. Ah, akhirnya kita jatuh juga teman-teman ya -teman. <laughs> kita, Tepat, kita. Hah? ini di mana kita nih ke sini ada mobil ya ke sini ada mobil ya, mana ini ada bapa. Oh iya, ada motor. Ya. Ayo kita, Jo. Kita pakai motor ini ke tempat. Ah, kita ke tempat ini, teman-teman. Hah? Oh, ini iya. dekat sini juga, Nenek. Kita ambil mobil ada situ pesawat tempurnya juga tu, Dek. Iya, Nek? Iya. Ah. Papa. Ini malam udah gelap. Oh iya, iya, iya. Oh. tidak datang kita gelap nih nggak datang dia terbentar eh, ya. kita kita okay. kita apa dulu Belapan. oh kita bikin pagi siang dulu pagi ya bikin pagi kan ini siang ya siang oke okay. ini, okay. ini udah ah. siang oke kan, ini ya, udah siang kan bah iya udah siang baru kita ke sana guys baba, Hah? Adi bilang polisi. Adi bilang polisi. Oh. Polisi datang. Polisi datang. Oh ini helikopternya. Kita bawa helikopternya deh. Polisi datang. Iya. Yeah. Polisi datang. Oke, helikopter. Kenapa enggak Lampar datang dia? dia? Oh. Lanjut. Oh. Polisi datang. Oh. Kita perang pakai helikopternya ini deh. Kenapa enggak datang dia? Iya. Yeah. Oh mau punya datang. Betul, mana tuh? Itu, itu deh, Pak High likes. Iya. Oke, Mbak, dek. Mbak, dek. kita gempur, Dek. Oke, kita gempur. Ini. Heeh. Iya, iya, iya, ya. Kita dapat pisau tempurnya, Dek. Mana polisinya? Kop, kop, kop, kop. Aduh, enggak bisa jatuh kita. Aduh meledak kita. <laughs> Oke, kenapa meledak? Ya udah kita ambil lagi kan kita belum ada berbintang ya. Polisi ah, datang. Polisi datang. Gak polisi. ada polisinya deh. Kok gak ada berbintang kita deh. Ah, kita biasa-biasa aja di sini deh. Ah, helikopternya lagi. Ada ah, tuh. Tapi helikopternya. Ya ini. Helikopter nih. Iya. Ini ada pesawatnya nggak di sini? Enggak. Pesawat tempur. Oh, enggak ada. Lanjut. Oh, enggak ada lagi. Oke, okay, teman-teman. Mungkin polisinya udah mati semua di sini. <laughs> ah. Mana nih? Kan tinggi. Ini nah. oh, naik bandit-bandit. <laughs> kan tinggi. Iya. lompatnya gimana? Ini Lupa deh Ya udah Kita mah Mobil aja hmm? Mobil Mobil kecil-kecil Mobil aja Iya mobil kecil mm -hmm. Oke okay. Kenapa nggak datang datang polisinya <laughs> Gak tahu gitu deh Polisinya lagi tidur mungkin Oke okay. Iya tidur dia tuh Error dia tuh Disini oh, iya. Ini loba oh, Ini ini dulu. yang ini. Oke, okay. kita bawa ini guys. Oh ini banyak. Apa senjata dalamnya guys? Oke. Okay. Polisi datang. Polisinya enggak ada. Kenapa enggak ada? Nggak ada polisi yang mau nangkap kita nih dek. Tidur dia tuh mah? Ah oh, tidur dia dek. Sudah uh. kita bawa aja barangnya. Bapak salah lewat. Ah eh, salah lewat kita dek mana kita lewat? Bapa salah lewat. Ejaan ya, betar kita. Ah, pom. Pon, pon. Dah hancur kita tembak tadi mungkin tu dek. Polisi deh. datang. Oh. Polisi force. Oh, iya. Itu dia yang hancur. Iya. Kenapa kita balik? Tidak tahu dek. Apa? Apa? bapak kita bawa ini banyak banyak oh ini bisa kita tadi ya kenapa enggak hancur udah hancur tuh kenapa udah hancur iya coba, coba. bisa kita naik lagi nah. kenapa udah hancur ya kan kita jatuh tadi oke. kenapa udah jatuh ya jatuh ya nadik tadi itu lari mobilnya sini mobil Ayo ah. ini buat mobil Iya mana belasinya nih hmm. oke okay, teman-teman kali ini kita berhasil menggempur bom, -bom apa markas da. polisi militer nih teman-teman wow, ya. udah hati semua udah habis semua enggak ada lagi yang ngejar kita teman-teman jadi kita bisa mengambil seenaknya mobil-mobilnya teman, teman siap teman-teman kita udah berhasil ba, banyak banyak lah ininya uh, oh nah ini banyak banyak ini iya yeah. oke okay, teman-teman apa kita dapat duit ya dapat duit wow bah ba, huh? remaja dong huh? ah yeah, iya udah udah deh tadi kan udah Oke, okay. kita dapat bintang lagi di sini satu deh. Mana lagi? Nah, kita bawa pesawat yang besar deh. Iya. Ya. Ya, ayo. Nah, Oke okay, teman-teman. Yang kecil aja bisa tembak tembak. Mm -hmm.